Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di mata kuliah ERP. biar kamu menolong kami. Kami akan belajar di unit 2 hari ini, biar koneksi internet kami bisa uh, lancar, dan kami bisa mengerjakan exercise kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu, solia. Amin. Teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Lihat kamera semua teman-teman, senyum ya. 3, 2, 1. Teman-teman, hari ini kita akan bahas unit 2. Di morning-nya saya sudah share. Pertemuan kita hari ini ngebahas unit 2. Unit 2 tentang navigasi. Berarti saya akan bagikan akun teman-teman hari ini ya. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Jadi, silakan akses ke alamat web yang tertera. Nomor loginnya pakai yang tadi. Silakan diinputkan user yang tadi sudah dibagikan ya. Kalau sudah mengisi client, user, password, language, teman-teman silakan tekan tombol log on. Nah, ini sub log on. Saya klik ya. Nah, karena kita baru pertama kali mengakses, maka teman-teman diminta untuk mengganti password. Karena passwordnya teman-teman isikan. Lalu new passwordnya silakan ditentukan juga. Kalau sudah diisi lengkap, current password, new password, sama repeat password yang barunya, teman-teman silahkan change. Continue. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Mudah-mudahan koneksinya baik. Jadi bisa... Nah, kalau sudah berhasil login, kalau sudah berhasil log on yang tadi kan tampilannya sub -log on teman-teman akan dapat tampilan ini, ini namanya sub isi akses. Silahkan, apakah teman-teman berhasil mengakses halaman ini? Ini tikot ya, transaction code, seperti tadi cara dapatnya lewat uh, technical name yang tadi ditampilkan. Kemudian ini ada tikot-tikot istimewa teman-teman. Jadi ada tujuh tikot yang akan ngebantu teman-teman biar aksesnya lebih cepat. Yang slash n ini artinya cancel the current transaction. Kalau teman-teman misalkan masuk ke satu transaksi dan pengen batalin transaksi itu, anda bisa klik, bisa ketik slash n di comment nya Nanti dia akan balik ke yang sebelumnya. Atau kalau nanti ada error tertentu yang teman-teman nggak bisa tangani, pakai tombol back. Jangan lock out. Teman-teman bisa pakai slash n, supaya dia nanti balik ke subisi akses. Biasanya dipakainya kalau kliknya udah banyak pisan. Seperti ini kan kita ngekliknya udah cukup banyak. Nah, kita tinggal ketik aja di sini slash n. Enter. Dia akan kembali ke subisi akses seperti ini. Kalau kita klik, hasil klik-klik kita yang sebelumnya banyak bersih. Jadi nggak harus selalu out ya. Bisa pakai slash n. Seperti itu. Jadi kita coba pindah ke Folder Tools, Administration, Monitor, System Monitoring. Nah, yang tadi saya buka, t code SM51 untuk lihat server yang aktif, kan? Ini ada t code SM51. Teman-teman jadi konsultan juga sama, t code gitu, ya. Jadi, t -code, t code ini memang digunakan untuk mengakses ke aplikasinya, ke transaksinya. Ini yang tadi, teman-teman, SM51. Kita bisa lihat ininya ya, servernya. Nah, satu lagi yang mau saya perkenalkan untuk ngejelasin tikot-tikot istimewa yang ada di tabel. Kita coba lihat SM64 deh. SM64 ini user overview. Kalau kita klik hasilnya, nah ini kita tahu siapa aja yang lagi akses ke server. Clientnya, coba kita lihat yang 924 ya. 924 kita nih kelas B. Ada ya? Kemudian nono no, no saya 2456. Nah, ini sudah mengakses. Seperti itu. Nanti code ini yang penjelasan di tabel ini kalau misalnya teman-teman mau nyoba /nxxx, xxx, nya ini diisi tickod. Jadi misalnya teman-teman dari SM51 mau pindah ke SM04 untuk lihat user, maka ketikan di sininya adalah slash n sm04 gambar ya, di comment diketik slash n sm04 lalu di enter, maka teman-teman akan pindah ke transaksi sm04 untuk lihat user secara langsung itu arti dari slash n xxx lalu yang berikutnya ada slash o. Kalau slash o ini buat display overview session. Kita lagi buka session apa aja. Kalau di versi browser. Kalau di versi browser kita ketik slash o. Hasilnya seperti ini. Dan kita cuma bisa buka satu ya teman-teman kalau yang versi browser. Tapi kalau yang versi desktop teman-teman bisa lihat. Anda di session uh, di logon ini sessionnya lagi buka apa aja. Seperti itu. Kali ini cuma satu ya, kita lagi di SN04, berarti dia bilang kita lagi di transaksi user list jam segini. Seperti itu. Jadi kita udah baca tiga ya, slash n buat cancel current session atau untuk balik ke sub isi akses, supaya bisa rapiin klik-klik link teman-teman ya. Lalu slash n -XXX", ini berarti slash n Kalau teman-teman mau menuju ke satu transaksi di session yang sama, silahkan pakai ini. Kalau slash o kita akan display overview session, lalu yang berikutnya slash o xxx. Nah ini nggak berasa juga kalau di versi browser. Ini artinya berarti slash o kemudian ketikan nomor tiketnya, ketikan tiketnya, slash o tiket. Sebetulnya kalau yang slash o ini kita mau menampilkan transaksi yang baru di session yang baru, tapi karena kita versinya browser kita nggak bisa uh, lebih dari satu session ya. Seperti itu. Tapi gunanya slash o nomor login ini adalah untuk menampilkan transaksi baru di session yang baru. Jadi session yang lamanya nggak ketutup. Kalau pakai slash anti-code, transaksi lama kita yang tadinya dari sm0 dari sm51 dia akan langsung ketutup pindah ke sm04. Kalau yang ini enggak, dia jadi dua session. Tapi kalau di versi desktop kita nggak bisa, di versi browser kita nggak bisa nggak bisa lihat. Kemudian, slash NAND. Nah, slash NAND ini sama slash nn sama-sama untuk e, logout. Ya, keluar, mengakhiri session-nya Semuanya tutup gitu ya. logout hanya bedanya kalau slash nn ini ada confirmation pop-up. Kalau slash nn ini tidak ada, teman-teman boleh cobain ya. Misalnya, kita mau yang slash N, -N d. Maka akan ditanya, "Apakah benar mau keluar ya? Do you want to lock off?" Kalau teman-teman jawab yes, berarti teman-teman akan lock off. Seperti itu, kalau slash NEX dicobain, ini akan langsung lock out tanpa konfirmasi. Tuh ya, ini akan langsung lock out. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang slash I e, ini untuk delete current session teman-teman oh, di versi desktop lagi buka satu session, mau ditutup bisa pakai slash i. Ini ngegantiin close ya. Close window-nya. Close session-nya. Seperti itu teman-teman. Silahkan dicoba. Kemudian ini role-based menu ya. Tadi udah kita coba-coba juga. Lalu, favorit. Nah, di paling atas ada folder favorit kan teman-teman. Ini saya back ya di paling atas ada folder favorit. Nah, apa aja sih yang bisa diinput di folder favorit ini? Yang bisa diinput itu ada tiga hal, teman-teman. Anda bisa inputkan transaksian. Kalau sering banget pakai transaksinya, silakan di set ke folder favorit, link to file sama internet address. Caranya gimana? Caranya macam-macam, teman-teman. Misalnya, Anda sudah sering banget dan senang banget untuk buka SM04 ya bisa lewat klik kanan insert transaction ketikan di sini tiketnya sm04 sm04 continue dia akan nempel di folder favorit seperti ini kalau udah nggak perlu ya silakan di klik kanan klik kanan lalu teman-teman kalau udah nggak pakai delete favorit. Bisa juga teman-teman pakai add favorit. Kalau pakai add favorit mesti tampilan ini ya. Klik dulu di sini lalu add to favorit. Yang versi versi browser memang rada-rada beda sih. Kalau harusnya ada menunya juga di sini tapi ini nggak muncul. Klik di sini, karena kita sering banget buka user overview, Add to Favorit. Dia akan nempel ke atas. Nah, seperti itu. Atau dari sini juga bisa, misalnya SM51 kita mau tampilkan di Favorit, kita klik kanan, kemudian Add to Favorit. Ini juga bisa. Jadi ada berbagai cara untuk add ke Favorit. Nah, tiga hal itu yang bisa diinput di, di Favorit. Kalau nggak perlu lagi ya tinggal diklik kanan, Dilihat favorit. Cuman jangan sampai teman-teman terlalu ketakutan, wah ini berarti banyak pisan yang harus diingat-ingat. Semua dimasukin ke favorit, jadi tidak favorit nanti lama-lama ya teman-teman. Silahkan diatur aja mana yang perlu masukkan ke favorit. Tapi jangan sampai semuanya juga ya. Nanti kita bareng-bareng kok. Itu tentang favorit. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Lalu berikutnya exercise. Nah, exercise yang 2 strip 2 ini navigasi ke SAP. Kan unit 2 kita tentang navigasi. Jadi silakan teman-teman coba untuk mengerjakan exercise-nya. Gimana sih bernavigasi di SAP? Kalau mau dibantu langsung dengan solution teman-teman cek ke bagian solution. Lalu permintaannya dibaca. Misalnya kita diminta untuk menampilkan folder order in sales and distribution. Nah, itu tuh kemana aja? Teman-teman ikuti langkah-langkahnya. Pertama, buka dulu uh, sapi akses menu, lalu pilih folder SAP menu, lalu ke folder logistik, lalu ke folder Sales and distribution, lalu ke folder sales, lalu ke folder order. Anda akan terima transaksi ini. Ada create, change, display, create using partload, leave order. Nah, ini sebenarnya exercise lalu ada solution jawabannya gitu ya teman-teman. Tadi kalau misalnya saya nyoba-nyoba e, transaksi yang lain untuk user overview dan sebagainya, kalau di sini exercise-nya untuk salah satu folder yang diminta. Silahkan teman-teman coba ya. Lihat e, order in sales and distribution. Supaya terbiasa lihat foldernya ya. Nggak asal ngeklik, tapi ini ada panduannya. Lalu yang kedua, Melihat folder posting, lalu task 2 kita tentang record. Silahkan dicobain, teman-teman. Nah, silahkan di-share screen kita barengan untuk bukanya. Nah, di-skip aksesnya berarti kita ke folder logistik, lalu sales and distribution kalau sekarang Samuel masih di material management mm -hmm. ditutup dulu aja folder yang material manajemennya. kita ke sales and distribution di bawah material management oh, sales and distribution, mm -hmm. ya. Sorry. lalu ke sales uh -huh. Ya. lalu ke order uh -huh. nah disitu ada kan create, change, display Create using part Lotif Itu seperti jawaban yang di-exercise. Tapi kita merasakan gitu ya, membuka foldernya. Di unit 4 nanti pas lagi penjualan, kita pakai ini. Create okay. order via 0.1. Change order via 0.2. Display via 0.3. Coba aja dicek ke modul jawabannya. Ya, yes, yes, sama. Ini jawabannya, tapi kita kan harus nyobain. Nah, itu. Hmm. Create change display create using part. Hmm. Lotif. Sip, nah, kayak yang kayak gini, garis miring v 1 garis miring TSMa ini kan kita males untuk inget-ingetnya, kan? Oh. Kadang-kadang lebih milih untuk ngeklik kayak gitu. Oh iya, sih, Oke, okay, yang berikutnya kita ke nomor 2. Siapa SU yang 3. mau cobain contoh untuk Yoslin? Oh. Ini mungkin ke Vanessa. Jadi harus sampai ya, harus sampai gambar kubusnya, teman-teman. Jadi itu kalau udah ada gambar kubusnya baru kita bisa masuk ke transaksinya. Handi, Vanessa, Toriduan, silahkan. Boleh, sih saya aja. Silahkan, Handi. Sudah hmm. Ci. Oke, sekarang di nomor 2 berarti ke finance, tentang finance ya, posting. Ke accounting lalu financial accounting lalu general ledger ketemu posting nah posting itu adanya di dokumen entry jadi dibuka dulu dokumen entry nanti di situ ada folder posting nah itu semuanya enter GL account posting ada ya ah oh, silakan Vanessa Vanessa ke SU3. Nah, disitu disuruh untuk masuk ke trans SU3. Apa tuh SU3? Kita lihat sama-sama ya. SU3 adalah maintain user profile. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Untuk user profilenya last namenya nya siapa tahu mau ganti, pakai nama sendiri ya boleh aja, tapi kalau enggak ya nggak masalah juga. Ini kan akun kita. SU3 buat lihat akun sendiri. Lalu dari SU3 disuruh masuk ke SM04. Coba Vanessa di command field-nya langsung diketik SM04. Kemudian di-enter. Berhasil nggak? Nggak nah, berhasil ya teman-teman. Dia harus kasih tambahan pakai slash N depannya. Slash N SM04. Barulah dia berhasil. Lihat ya teman-teman. Jadi kalau sm 04 langsung dia nggak mau. Harus pakai slash n sm 04 Nah, slash n itu untuk ngebuka transaksi baru di session yang sama sih ya. Kalau slash o di session yang baru, tapi kita nggak berasa kalau di versi browser. Terakhir, suruh nyobain slash nend. nend buat lock off. Diketik aja slash nend. Nanti dia akan keluar konfirmasi mau lock off atau enggak ya. Tapi kalau yang tanpa konfirmasi, teman-teman pakainya slash NEX. Bahasa Inggris indah banget ya. Ternyata M sama X itu beda. Ya, terima kasih Vanessa. Oke, itu teman-teman dari navigasi kita lanjut lagi bahas modulnya. Sekarang kita bahas yang berikutnya tentang favorit. Ini akan saya jadiin PR teman-teman silahkan dikerjakan minggu depan di jam 3 ditunjukkan apakah sudah berhasil untuk create favorit di folder favorit ya ada tiga transaksi boleh pakai cara apapun teman-teman mau ikutin cara yang di buku boleh mau pakai cara cepat pakai tikotnya boleh bebas yang pasti di folder teman-teman akan muncul tiga transaksi ini minggu depan ya buat pr aja yang penting hari ini teman-teman berhasil login menginputan klien user password, language, kemudian berhasil lihat sub isi aksesnya, berhasil mengakses transaksi. Kemudian kalau misalkan nanti teman-teman mau cara cepat, silahkan gunakan tikor masukkan di comment field, seperti itu. Oke, okay, secara materi sudah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silahkan. Jangan dilupakan ya aksesnya. Jadi kita akan pakai akses itu untuk satu semester. Ada pertanyaan dulu, teman-teman. Untuk di morning, silahkan teman-teman kerjakan ini ya. Quiznya ada choice juga, silahkan saya sudah buat. Lalu ada assignment juga, silahkan teman-teman bisa dikerjakan di beberapa yang harus teman-teman kerjakan kita masih ada waktu silahkan jangan sampai lupa presensi juga jangan lupa ya teman-teman silahkan diakses morning morningnya Oke okay. Cik baik sip udah selesai ya teman-teman semua saya tunggu di morningnya itu aja untuk hari ini teman-teman minggu depan kita akan bahas unit tiga sistem wide concept nah itu mah benar-benar banyak istilah yang dipakai di SAP kalau bisa dibaca dulu Sangat menolong ya supaya kelasnya bisa cepat Terus exercise-nya kita akan buat master data baru Jadi mohon untuk hadir minggu depan Karena master data baru itu akan kita pakai ketika nanti kita transaksi di unit 4 Di unit 4 itu kan kita ada transaksi mulai dari pembelian, penjualan, produksi Nah master datanya kita akan create di minggu depan Jadi jangan sampai dilewatkan ya pertemuan minggu depan seperti itu teman-teman, itu aja paling untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.